Kami di pemakaman Budi Dharma. Ya, pas kebetulan hari ini hari Idul Adha, ya, kita sempatkan waktu untuk biara dan juga mendoakan agar almarhum diberikan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah. Diterangkan alam, kuburnya, diterangkan alam kuburnya dan dijauhkan dari siksa kuburnya Amin. semoga Allah, ya Allah. ini oh, kami beres. sekarang berada di simpanan Bogasari Pertamina ya mengarah ke pemakaman Pertamina oke okay, guys, kita untuk ya, tembukan kali ini, yuk kita ikuti terus perjalanan dan sampai di tempat kita Di ya, ya, ya, sini di depan. <laughs> ini ya. Ini sudah memasuki untuk kembang dan banyak para penjual kembang-kembang untuk ziarah para peziarah membeli kembang. Ada ya. Bu? sebagai tradisi, terus saat ziarah kita membawa kembang dan air mawar. Nah, kebetulan kita begitu kayak ini. Sudah sudah malam berapa? malam mawar. Ya, kita mau TPU Semper. Lokasi di. Baik, ini hari bulan H ya. Jadi, banyak para pengunjung keluarga kerabat yang ziarah. Tujuannya yaitu ya mendoakan dan sekaligus melihat kondisi pemakamannya. Apakah sudah terlalu rapi atau ada yang bisa, harus diperbaiki, sebagus mendoakannya. Dan juga kebetulan ada beberapa yang ingin dimakamkan, jadi sini kita harus juga hati-hati ya, karena banyak warga yang datang Profes. dan mengikuti proses yang ada. Minimal ya, minimal kita memakai masker dan juga membawa sanitizer. Ya antisipasi lah dari diri kita sendiri ya. pertama non, ini rumput liar atau disebut ya, nah ini tidak ada fungsinya, ini kita bersihkan dulu. Oke. area pemakaman ya guys cukup luas dan di samping pemakaman ada sebuah depo depo kontainer ya kontainer jadi cukup terbatas untuk pemakaman ini sehingga pemerintah memperluas lagi di seberang sana tuh lihat guys di sini berada di lingkungan khusus Islam ya. Semoga semua para ahli kubur dimaafkan dosa-dosanya ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kami pun yang masih hidup akan menyusul jadi tidak ada yang fana di dunia ini semua hanya sementara